Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Giwang Himawan bersama saya Nisa Rizkya Anugrah dan saya yang punya channelnya. <laughs> ya betul sekali hmm. karena di sini saya hanya apa ya diikut collab ya. Oh, collab. jadi kamu <laughs> ya. mau pansos sama saya? Iya <laughs> betul sekali ingin membranding. Ya, ya. <laughs> karena emang pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Branding. branding Nah karena emang lagi booming banget ya Pak Giwang yep. Bahwa hari ini e, Banyak banget orang yang pengen membranding Pengen membranding, branding pengen dan terkenal. branding Pengen ya, terkenal yeah, Ya terkenal di dunia maya dan di dunia jagad alam hmm. raya Nah itu teman-teman Jadi mungkin langsung aja ya Pak Giwang hmm? Langsung kemana? <laughs> <laughs> langsung Langsung, langsung aja kita ke pembahasannya hmm. e, jadi apa, apa? sih sebenarnya branding itu Pak Dewi? Branding ya. Branding itu kan brand ya. Jadi kalau pakai akhiran ing berarti branding ya menge-brand gitu. Yeah. Mengiklankan, mempromosikan brand gitu kan. Jadi kalau branding itu sebenarnya populernya itu di tahun sekitar era tahun 90-an ya ke sini. Jadi awal-awalnya itu kalau branding itu dulunya itu Populernya itu disebutnya advertising. Jadi sebelum ada branding itu korporasi itu korporat itu perusahaan itu sebutnya itu ya disebutnya advertising. Nah zaman zaman sekarang ini mulai ya brand-brand apa namanya brand mulai muncul-muncul ada yang disebut branding. Nah branding itu juga sendiri sebenarnya banyak digunakan istilah pada perusahaan-perusahaan terus pada personal brandnya, okay. personal brand terus banyak juga sebenarnya institusi-institusi juga yang e, menggunakan istilah branding ini. Gitu kan. Jadi upaya untuk mempromosikan e, produk yang ingin cepat populer dan di, dikenal oleh publik. Itulah sedikit tentang brand branding. Nah, gitu. nah itu teman-teman ya udah dijelasin apa itu branding. Hmm. Jadi Uh, kalian boleh tuh, branding apa aja ya? Boleh nge-branding produk, nge-branding apa yeah. itu, jadi supaya produknya itu lebih kecek dan yeah. lebih kemasannya lebih cantik. Itu menggunakan konsep branding tuh, kalian. Nah, gitu. oke, okay. tapi bagaimana sih cara kita membranding yang baik dan benar gitu agar branding itu uh, mencapai hasil dan tujuan yang kita inginkan? Nah. Sebenarnya banyak konsepnya ya konsep branding sendiri itu banyak banyak sekali tergantung gimana caranya kita mem, apa, memberikan e, sajian packaging yang bagus gitunya tentang masalah branding. Ada tahapan-tahapannya mungkin tentang tahapan branding ini yang dimulai produknya produknya itu ya, juga harus e, familiar dengan masyarakat atau misalkan lebih apa ya lebih mudah didapat. Terus yang keduanya itu punya price juga, punya harga hmm. yang di apa yang ditawarkan. Yang ketiga punya place juga. Punya place punya tempat untuk e, bisa mengiklankan, bisa menjual juga dan yang terakhir punya e, promotion. Jadi 4P itu sebenarnya tahapan-tahapan untuk membranding. Jadi punya produk, punya price, punya place dan punya promotion. Jadi konsep dari branding itu keempat keempat Elemen ini harus memang benar-benar dulu dari mulai produk, eh, apa namanya dari mulai produknya, terus promosinya juga dari mulai packagingnya, kemasan juga. Nah, place-nya juga nih, mau nih, di mana nih di tempatnya dijualnya gitu kan bisa tempatnya bisa offline atau bisa online. Itu tergantung nanti eh, di mana pasar sekarang eh, apa namanya sering dapat dikunjungi oleh publik. Gitu. Nah, itu misalnya mulai tahapan-tahapan dari eh, konsep branding gitu itu. Okay. tapi keempat uh, komponen itu hmm. memang harus wajib ada atau bagaimana? Sebenarnya di perusahaan apapun, di bagaimana mau, apa, uh, menciptakan sebuah usaha apapun, 4P itu adalah dasarnya yeah. Basicnya itu 4P itu produk, uh, phrase, place, dan promotion itu adalah konsep dasar Jadi maupun usahanya apapun, ya konsep dasar kita harus punya punya dasarnya Ibarat kita bikin rumah, kan harus ada fondasinya dulu, nah sama halnya kalau kita misalkan mau membuat produk, atau menjual produk itu ya punya punya basicnya dulu punya okay. dasarnya dulu nah aku masih bingung nih Pak hmm. Duang, antara branding sama marketing apakah ada perbedaan atau sama saja sih? Uh, sebenarnya pada prinsipnya sama branding, marketing itu sama kalau gini, kalau branding itu kita menjual, konsep menjual secara digital kalau marketing itu uh, menjual yang berhubungan langsung secara fisik dengan konsumen kalau branding itu non fisik jadi kalau misalkan kita menjual branding menjual brand itu non fisik kalau branding nah kalau marketing itu secara fisik misalkan kalau misalkan menjual contoh lagi nih marketing misalkan ada produk unilever misalkan atau turunannya itu ada misalkan Pepsodent gitu kan di bawahnya itu produk-produk nah si branding itu si orang branding ini dia menjualnya secara promosinya itu di tempat-tempat kayak di billboard iklan marketplace segala macam. Nah kalau misalkan marketingnya dia punya marketing, dia punya marketing yang menjual produk. Misalkan turun ke sales, ke distributor ke agen-agen. Nah itu kan berhubungan langsung. Nah jadi konsepnya sama sebenarnya penjualan antara branding dan marketing. Bahkan kalau dulu ya, kalau dulu saya kerja di perusahaan perusahaan itu si branding itu di bawah di eksekutif marketing ya, jadi ada namanya DVC korporasi ya, corporate marketing corporation, nah kalau kalau sekarang itu mungkin branding sama, orang branding sama marketing itu kayaknya sejajar gitu karena pada prinsipnya konsepnya sama-sama aja menjual cuman menurut saya jadi ada kelebihan kalau orang branding itu karena branding itu selain benefit untuk proposalnya itu gede income nya, feedback nya untuk perusahaan gede Uh, dia juga punya uh, apa ya uh, ketahanan jadi uh, survive-nya itu survive menang uh, promosinya itu uh, lebih kencang ke masyarakat jadi contohnya gini uh, branding itu kenapa income buat perusahaan benefitnya lebih gede dibanding marketing kalau marketing itu dia menjual sekali udah lepas okay. nah orang tuh mungkin nggak inget kalau branding orang branding itu branding misalkan Contoh hal kecil misalkan kita tahu ada billboard, misalkan kelas mile di, uh, di tiap jalan-jalan itu orang akan mengingat terus-terusan orang lewat itu akan melihat gitu ya, ya, nah kalau misalkan Nisa jual produk misalkan ke warung jadi distribusornya jadi agennya uh, misalkan ketemu dengan orang, bu ini saya jual ini nah besok lusa itu si, peda, si pembeli apa, si yang ditawarin sama Nisa itu udah lupa sama Nisa tapi kalau branding itu, dia menerapkan investasinya sangat panjang gitu nah karena apa, dia Uh, yang namanya branding itu kan tempatnya itu di uh, apa namanya ada di media mainstream ada di media cetak segala macam nah jadi orang itu semakin semakin terus ingat semakin memudahkan yeah. jadi investasi orang branding itu lebih kencang ya dibanding dengan orang marketing yang memang jadi ada ada ada perbedaan gitu jadi kalau misalkan dari perusahaan kita tidak cukup hanya cukup untuk punya seorang marketing, ya, ya. seorang apa namanya seorang sales, tapi juga harus punya orang branding yang mengkonsep bagaimana penjualan secara digital, secara uh, promosinya di dunia maya. Toh juga sekarang kan uh, orang itu sering banyak ditemui, sering-seringnya nih di media sosial dibandingkan dengan orang ketemu langsung di rumah. Contohnya kalau misalkan kalau kita bangun tidur, itu nggak mungkin sangat tak mungkin ketemu dengan orang langsung pasti yeah. dengan sosial medianya jadi orang itu lebih rentan kalau kita menjual di uh, dunia apa sekarang, dunia media sosial nah, uh, place-nya juga ada media sosial, ada media mainstream ya ada media cetak, nah, media cetak kayak billboard uh, majalah, orang segala macam <coughs> nah itu tempat-tempatnya yeah. itu sangat beda gitu, jadi marketing sama branding sangat beda dan mungkin menurut saya inventory barangnya juga sangat, sangat kuat Contoh lagi nih, Nisa yang Nisa tahu kan ada e, perusahaan yang disebut e, Sofi, hmm, ada iya, iya. perusahaan yang disebut e, apa namanya Gojek. Nah, Gojek itu di, e, kita bandingkan dengan perusahaan yang udah tahu, misalkan contohnya Garuda, PT Garuda, Garuda Indonesia, pesawat tebang. Nah, PT Garuda itu punya import barang yang namanya pesawat, iya. pesawat kan dia punya pesawat yang jutaan triliun mungkin triliunan dia punya inventory barang. Gojek itu juga Gojek itu sama ya alat transportasi, tapi si Gojek itu nggak punya yang namanya alat transportasi. Nah, <coughs> jadi si Gojek ini dia lebih mengedepankan proses penjualnya itu melalui branding. Kita bawa, ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa misalkan di setiap YouTube, sudah apa, apa pasti ada iklan Gojek. Ya, betul -betul. ya, ada iklan Gojek hmm. dibanding dengan uh, iklan Garuda hmm. Nah, asetnya hmm. Aset si Gojek sama asetnya Garuda Itu gedean Garuda hmm. Sangat gedean Garuda Tapi income-nya, profit-nya Yang sementara kita tahu ya, hmm. Garuda itu mengalami uh, defisit ya, keuangan, segala macam yang kita tahu Tapi si Gojek ini bisa melebihi income-nya perusahaannya Garuda yeah. Yeah. Gitu jadi istilahnya gini bahkan mungkin mungkin ya si garuda itu bisa lah dibeli sama Gojek. Nah gitu. Jadi e, kenapa saya membicarakan bahasa branding itu lebih gede income-nya karena dia mampu menjual, mempromosikan melalui e, apa namanya e, digital ya dibanding dengan yang kita tahu bahwa ada industri pesawat terbang yang punya banyak triliunan e, apa punya inventori barang. Nah itulah. E, branding gitu ya. Iya, iya. Sekali kita nge ngebrand e, puluhan tahun akan dikenang oleh masyarakat. Gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi emang branding itu e, bisa dibilang lebih apa ya? Lebih banyak income Lebih banyak kitanya, ya. keuntungannya buat yeah, kita yeah. untuk e, apa membranding? Ya, apa namanya seorang? Nah, kalau misalkan tadi kan kita bahas hmm. branding tentang produk ya. Bapadu, nah, kalau misalkan kita mau nge-branding diri gitu. Jadi personal branding itu kayak gimana sih? Nah, kalau nge personal branding sebenarnya nggak bisa dilakukan sendiri atau yeah. misalkan melalui uh, apa namanya manajemen hmm. uh, branding ya, branding -nya sendiri. Nah, tapi bedanya kalau misalkan kita nge-branding diri sendiri dengan cara diri sendiri itu mungkin ada proses waktu yang cukup panjang. Nah, misalkan dengan uh, personal branding itu bisa biasanya kan sering di dilakukan pada saat orang itu akan melakukan kepentingan politik misalkan yeah. e, mau menjelang pilkada, pilpres, yeah. atau pileg gitu kan Nah orang berlomba-lomba untuk membranding dirinya jadi orang berlomba-lomba untuk mencitrakan dirinya untuk dikenal sama publik nah sama, konsepnya sebenarnya personal branding juga bedanya itu ya produk yang ditawarkan ke publik itu ya personalnya, dirinya yeah. gitu beda dengan institusinya Nah Uh, konsep manajemennya juga sama ya sama apa namanya branding cuman ada bedanya mungkin ada beda beda apa namanya beda durasinya kalau kita memanage branding personalnya dimanage dengan baik hmm. nah itu mungkin akan lebih cepat karena konsep branding itu bukan hanya kita memberikan informasi informasi tentang uh, apa namanya uh, informasi tentang apapun di dunia media sosial tapi punya timeline khusus, punya pipeline khusus yang harus dilakukan dalam manajemen branding bukan hanya bikin desainan atau misalkan ucapan selamat atau melakukan aksi apa enggak seperti itu branding itu, desainnya bagus ini enggak jadi ada strategi-strategi khusus yang harus dilakukan supaya si personal, si uh, publik figurnya itu jadi gitu ya jadi uh, tidak hanya cukup untuk ngedesain ngedesain gambar yang yeah. bagus uh, kita harus memainkan juga kalau misalkan kita place nya ada di marketplace kita eh di media sosial kita harus memainkan algoritmanya kita harus memainkan sd kita harus melihat follower jumlah follower dan segala macam nah itu harus ada di apa yang, yang kita perhatikan atau misalkan kita mainnya di media mainstream itu kan ada cost yang harus kita keluarkan durasi yang harus kita keluarkan uh, packaging konten yang harus kita gunakan Nah, bedanya kalau misalkan kita mau nge-personality branding Itu ada beberapa tahapan ya. Tahapan yang pertama itu Harus punya, kita harus punya tujuan hmm. Tujuannya itu apa ya, tujuannya e, Orang itu pengen populer apa gitu. ya, iya, ya tidak betul. hal lain, orang itu pengen populer Ketika misalkan orang punya kepentingan untuk pilkada Orang itu ya pengen di e, orang e, apa Masyarakat itu pengen tahu ya, itu. Nah, si calonnya itu seperti apa Nah, cuman harus punya dasar-dasarnya dulu. Kita harus punya yang namanya legacy, ya. Legacy itu tentang apa yang harus kita, yang akan kita berikan, hmm. yang akan kita wariskan kepada publik. Ketika kita, misalkan, sudah populer di mana orang kita sudah populer. Nah, legacy itu tidak mungkin ada ketika tidak kita tidak punya reputasi. Hmm. Tidak punya reputasi baik. Contohnya, misalkan gini: kita tahu yang namanya Bung Karno, Bung Hatta, gitu ya atau yang lainnya pahlawan-pahlawan dia punya reputasi yang baik ketika dia punya reputasi dia punya legacy punya warisan buat kita e, apa namanya kita bisa merdeka kita bisa bebas segala macam e, itu akibat dari perjuangan per perjuangan pahlawan gitu ya pak Soekarno, Bung Hatta gitu kan dia punya reputasi yang baik sehingga orang mengangkatnya menjadi seorang presiden hmm. tanpa ada pemilihan apapun kan begitu nah setelah kita punya reputasi, nah reputasi itu tidak akan terjadi e, ketika kita tidak punya yang namanya prestasi. Nah, reputasi sebelum reputasi itu ada prestasi dulu. Mm -hmm. Jadi kalau misalkan kita mau punya reputasi yang bagus, harus punya prestasi yang memang diapresiasi ya, prestasinya diapresiasi sama e, misalkan dari akademisi, mm -hmm. dari apa namanya? dari yang e, yang diakui e, publik ya. Ya, nah, sebelum reputa, e, sebelum adanya prestasi Sebelum reputasi itu ada, eh, prestasi itu ada, ya kita harus kompetensi dulu. Apakah kita layak mel apa, melakukan apa mendapatkan prestasi itu atau tidak? Nah itu harus melakukan uh, kompetensi. Nah kompetensi itu juga tidak akan bisa diraih kalau kita tidak punya eksistensi. Nah jadi kita harus punya eksistensi. Kalau kita punya eksistensi, misalkan di media sosial, di media mainstream, di media apapun. Nah kalau misalkan kita sering terus dilihat sama orang eksistensi terus nah orang eh, Kita akan tahu bagaimana caranya membaca tentang potensi yang ada di diri kita ya. Jadi itu tahapan-tahapannya kalau misalkan nge-personality branding itu ada tahapan-tahapan Dan ada strategi-strategi eh, yang harus dilakukan hmm. Gitu tahapan Nah kalau misalkan nih, kayak misal di TikTok itu kan hmm. kalau misalkan Uh, nge-branding diri kayak joget-joget itu masuk masuk juga sih gak ke sosial nah sosial media itu paling cepat ya yeah. untuk yeah. menjadikan orang menjadi populer hmm. nah uh, sosial media kayak TikTok, Instagram, Twitter gitu orang itu akan cepat tapi cepatnya itu dia ada dua kemungkinan ada ya dia ada punya yang namanya prestasi prestasi uh, dan reputasi yang uh, baik dan buruk hmm. misalkan kalau misalkan di dunia media sosial itu kan yang disenangi oleh netizen. Yang pertama itu konten yang berbau seks, ya. konten yang hmm. berbau uh, humoris. Ya. Ketiga konten uh, apa namanya? Itu apa namanya? Uh, informasi berita uh, yang update setiap ya. hari. Nah, dari konten-konten itu, mana yang akan diambil? Hmm. Kalau misalkan orang terus-terusan apa namanya? ngeluarin konten uh, apa namanya? humoris atau misalkan konten-konten yang berbau seks itu orang akan rentang untuk memfollows kita hmm. nah misalkan hmm. orang yang catatannya yang bugil selama itu banyak disenangi oleh netizen atau misalkan yang humor secara konsisten dia ngeluarin dagelan pada dagelan dagelannya gitu ya hmm. itu juga akan membuat si uh, platform kita itu lebih cepat di follow sama orangnya jadi kalau misalkan orang terkenal melalui media sosial itu karena hal itunya ya hal netizennya, netizennya suka sama kontennya hmm. yang kedua netizen suka sama orangnya yeah. gitu, hal-hal yang kayak -hal gitu bukan karena prestasinya ya mungkin ada juga konten yang terkenal karena prestasinya mungkin karena misalkan bisa lihat kita kalau lihat bisa selegram yang sering cover lagu hmm. sering luarin lagu-lagu nah itu mungkin larinya dari prestasi hmm. nah dengan, dengan sendirinya maka tercipta bukan punya nge-brand diri sendiri, tapi dia punya aktivitas yang menuju seseorang itu pengen populer gitu Nah kalau kalau larinya orang populer melalui media sosial orang tidak punya tujuan bahwa saya akan nge-branding diri saya Nah, nah iya. untuk kepentingannya, untuk bukan untuk kepentingan, saya pengen terkenal gitu. Nah terkenal buat apa? Nah kalau disebut branding itu nggak nge-brand juga gitu ya, nah, nggak nge branding juga. Dia cuman, menurut saya cuman aktifis, uh, aktivis pegiat uh, media sosial dia misalkan aktivis TikTok ya TikTokers gitu kan dia konsisten gitu kalau disebut branding apa yang dia jual gitu kan yeah. yang jual juga pada dirinya terus apa tujuannya dia untuk misalkan ya buat apa dia uh, apa namanya melakukan seperti itu kan tidak hal lain dia mengeluarkan emosi mengeluarkan hobinya mengeluarkan apanya apa namanya unak-unaknya uh, unek mungkin di media sosial dan tidak tidak ada mungkin cita-cita e, dirinya untuk membranding dirinya sendiri. Nah itu bedanya sih kalau misalkan populer di media sosial, <coughs> misalkan nggak sengaja nih, yang saya upload itu di TikTok masuk FYP misalkan. Mm. Nah itu kan dia tidak tidak punya tujuan sebenarnya pengen FYP atau apa ya, tapi tiba-tiba orang menyukainya. Nah yeah. itu membrandingnya bukan membranding secara Disney cuman netizen memang menyukainya dan itu memang butuh proses yang cukup panjang gitu untuk menjadi populer itu karena dia harus memikirkan konten ya, ya. dia juga harus grooming gitu kan dan segala macamnya harus dilihat gitu Jadi nih. memang branding itu punya tahapan, punya karakteristik Punya tahapan ya. dan ya. punya tujuan juga ya, ya punya tujuan buat apa, dia nge-branding juga hmm. punya produk juga yang harus ya, ya. dijual ya, ya. Gitu. Nah, tadi kan menyinggung kalau misalkan ada pilkada kita harus dulu hmm. membrand, personal branding kita personal kan branding. harus ditonjolkan dulu ya. ya. Nah, apa sih bedanya sebenarnya personal branding dengan politik branding gitu. Nah ada istilah baru-baru ini -baru ada istilah political branding ya. Oh, iya. nah, ada istilah, istilah mm -hmm. political branding, personal branding gitu. Political branding. Yeah. Political branding itu ya bagaimana kita mengelola uh, branding mm -hmm. uh, dengan kepentingan-kepentingan politik. Ya seperti nah, halnya iya. tadi yang punya orang tujuan punya pengen pilkada gitu. Ya. Ada tujuan untuk pilkada, pileg, pilpres. Pil yeah, iya. Dia itu cara tidak, tidak langsung membranding pencitraan dirinya sendiri. Misalkan kayak yang kita tahu ya, yang uh, yang mungkin yang sudah tidak asing lagi kayak misalkan ya contohnya presiden Jokowi ini dia juga dari awalnya juga dari dari mulai dari, dari wali kota, ya, gubernur hmm. sehingga ketapan presiden juga dia mempunyai uh, apa namanya uh, personality branding. Nah untuk meraih politik uh, tujuan uh, politiknya gitu ya untuk meraih kekuasaannya. dimana mana banyak hal-hal yang dia ciptakan, mencitrakan dirinya sendiri ya. Nah, pencitraan itu sebenarnya tidak tidak tidak apa namanya tidak negatif ya. Baik juga positif juga karena apa? Bagaimana kita orang bisa tahu apa yang kita lakukan ketika kita tidak tampil di publik, yeah. gitu. Misalkan Pak Jokowi turun di gorong-gorong, yeah. eh Politik pencitraan gini, pencitraan itu baik ketika apa yang dilakukannya itu positif, mm -hmm. gitu. Dia mengontrol gorong-gorong, terus ada media segala macam. Dia meliput, terus dia dipublish. Menurut saya, why not gitu, itu apa dia dilakukan karena kalau buat saya pribadi, ya orang harus tahu gitu apa yang dia harus lakukan. Ketika media tahu, publik tahu, ya lebih gampang, lebih mudah orang mengenal kita gitu. Hmm. Nah, bedanya personality branding itu ya, eh, political branding itu ada tahapan yang, di, yang apa tujuan eh, tentang apa yang akan diraihnya. Ya, ya. Yang tadi tahapannya itu dari mulai personality branding. Hmm. Personality branding dia siapa, dia dari mana, sosoknya seperti apa. Nah, tadi juga personality branding harus apa? Harus e lihat tahapan-tahapannya. Nah, Kayak Pak Jokowi, tujuannya sudah tercapai jadi presiden. Hmm. Dia udah mewariskan segala macam tentang masalah infrastruktur segala macam itu buat bangsa Indonesia. Dia punya reputasi juga yang cukup baik, menjadi semasa menjadi gubernur, wali kota, dia cukup baik. Dia juga punya prestasi yang cukup baik, kompetensinya cukup baik, yeah. punya eksistensi yang cukup baik. Nah di mana eksistensi itu, dia gunakan untuk uh, menghajar media sosial. Nah itu tahapan-tahapannya. Mungkin bukan hanya Pak Jokowi, mungkin ada tokoh-tokoh nasional juga yang kita tidak uh, tahu ya bahwa dia terus, dia, dia apa, menggiatkan dirinya untuk membranding dirinya di media sosial. Nah, jadi bukan bukan branding, branding itu bukan hanya sekedar kita memposting gambar bagus, ucapa, ucapan. Ucapan-ucapan atau apalah gitu ya. Hmm. Punya eh, apa namanya? strategi-strategi yang memang harus dilakukan tahapan-tahapannya karena bukan hanya orang apa netizen itu nggak melihat sejauh mana desainnya itu bagus, nggak sejauh mana dia punya apa namanya? punya tampilan hmm. yang grooming yang bagus. Tapi sejauh mana di uh, medianya itu bisa bermanfaat bagi uh, netizen gitunya. Nah, nah itu intanya. Gitu nis. Nah, itu ya teman-teman pembahasan kita seputar branding. Branding. Kalau misalkan ada yang kurang puas silahkan Tuis. tulis di kolom komentar. Uh, ini baru segmen satu nanti kita akan lanjutkan ke segmen, segmen dua. Oke. Okay? Jangan lupa di subscribe. Yeah. Nah itu teman-teman buat pembahasan kali ini Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian okay. dan Semoga pembahasan kali ini bermanfaat bagi kita semua yeah. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah